Abang, Pak Jokowi itu siapa? Orang. orang apa? Dia jabatannya apa? Dia jadi apa di Indonesia? Jadi oh, okay. di penantar orang-orang pakai sepedanya. <laughs> Pengantar pakai sepedanya? Dia naik sepeda ya? Abang lihat di mana dia naik sepeda? Masih... <laughs> oh...